Ini tentang kita, empat sekawan dari desa kecil yang memiliki cita-cita dan tekad sukses dunia dan akhirat Kemana-mana kita selalu bersama Ini gue, Arok. Penampilan menurut gue nomor satu Dan gue selalu disiplin dalam segala hal Kadang juga gue termasuk motivator bagi teman-teman gue dan menjadi penengah bagi mereka hidup HP menjadi separuh hidupnya wataknya keras soal persahabatan dia paling berpengaruh yang ini Riko kalau yang ini teman yang enggak punya pendirian kemana saja dia diajak pasti ngikut terus sebetulnya ini semua bukan tentang kita bertiga. Tetapi tentang saat kami yang satu ini, dia disiplin, cerdas, ketat, pekerja keras, tertib ibadah. Tapi itu semua hanya angan-angan kami belaka. Dia adalah Landung. Landung, Landung, Landung, Yuk, para nih! Yuk, jangan dong! Tung! Tung! Tung! Tung! Tung! tangi, Tung! Tung! Tangi, Tung! Tung! Tung! Sekolah, Tung! Tung! Tung! Tung! Tung! sekolah Ini bisa masuk cepet cepet cepet cepet cepet Kulau boing Tapi ya, aku mana tayo semua tak sama lah mulai, bisa gue ewez Burunan deh, kita pilih otok nih u ya Ya, Pui nih, Pulau Nah Ini ML nanti ya. Allah, kok yang Aku password. Mareh dateng HP Ayo jajan mlebu login sore mabar Indemi barang kalah rak rak koe sekep ka wis burane sinyal nek sih tapi cendang perlu iso ya diangkat orang tapi kok ah pak <bijak> polis tangan paling gaya yuk siapa ke letri masak 8 Masuk. i'm loyal to my nation. <tuk bijak> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bandung. Bandung. Bandung. Eh, Bandung sih. Ya. Ya. Ten gini loh. Ya. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam wow oh, ini Apa ini Rek Adik kan yang seluruh sekolah ini Apa ini Kerja mondok Yang tambah paham Boh ini kerja paling, om aku yo pingin dari pengusaha, pintu nanti gedung ikan. Aku sibuk enak, turu ya, turu, ras, nyimpi, kan enak ya. Ini turah, turu air, <tuh> <tuh> masak ya, garing-garingan ini ya, cah cah iya, tuh sakit, iya nanti ah oh nato no, iya c saya tak tahu ukuran c a few moments Tambah rambo, sing loro menengah, tapi aku tik polisi. Hai, hmm, khususnya bengkel, koki buka 25 jam per hari. ya yang no motor, no rasanya lebih duit, dan ya Allah. Oh. Dengar katosen oh, wow. okay, so mas Wow Oke, saya kurangi mas Pakai okay. nangin berarti mas Oke Oh Kurangi sih, ini mas Oke okay, mas Nah, Insya Allah Bareniki bisa menyalakan Manu mas oh, Oke okay, mas Pintan mas Rang ewe mas Rang ewe? Oke okay. Tambal kan siangin isi angin? Oh, jelas Jok Kode mas Tambal kan Oke okay isi angin, tapi boton tambah latih mas yaudah yaudah boleh tak coba boton mas nih mas oke okay, oke, okay. aku tak 2 isi mas Ya. Yeah. Wah, sangar, Mas. Insya Allah u u u u. Bram kinjeng manuk, kabeh disalip, Mas. Wo. Piye, jare mau piras? Wong Mas. Heh, weh. Ki, Mas. Alhamdulillah jos iso kalong fero. Alon, Mas. Yeah. Yo wis, Mas. Tak yeah. gas dhisik ben kandas. Nggih. Yeah. Blayer ben ra Oh, ah, yeah. Gracias. ti lalu ibadah, nggak kelancaran bisa pilih lah, udah Bismillah. Oh, perjuangan ngegolek duit si lagiku telu ayu, sapu sapu mau dipilih 10000 telu siap monggo mas, laut telu ini. laut kok? Tugelnya oh, nih. oh nih. bahan impor nih, mas. oh impor nih. Ngono. Oh, Belanda oh masih Belanda, Belanda, mas ya. Yo, kalau no. oh wah oh, apa mas? wah kok? Ini, mas. es uh. kono oh, Jerman. oh Jerman, Jerman, Jerman. ewe. grosir. Si sepuluh hewan telur sepuluh hewan telur ini baru mas. Masya Allah ini nah, aku tak api, mas. Iki, iyo, hew, la, aku butuh kok ini, ya. ini, ini mau mas. Nah. mas Iki jadi bahannya apa mas uh -huh kalau aku tukuh kan ada yang ada yang yo Bangunarjo ini nih yuk sini kita mau nih oh enggak jari ini ada yang diperlukan jari oh iya apa-apa kita api nih aku butuh ini sekarang mas ada masih mas ini ya apa-apa mas ini ini grosir suplai lo mas yo iya kaya mas selain aku yo kaya larang lagi wih ini duitnya ora mas satu sewas mas yo. loh, nah, susuknya? -e? gak kurang nah, enak sih mas, uh, aku kayaknya orang ini sih. oke mas kenapa ini kita biar sewas? aku dihutang sama kamu e terus biar ya? iya mas, sebenernya ya, gak mokong iya mas, gak mokong kecacara mas amin Alhamdulillah, insyaallah pelanggan loh mas, baliknya apa? omahku ke ini mas oh iya Jujur, lu jualali. Emm, iya ya, Mas, santai. Dipot Eh, kene. <laughs> Ribon, ini lo, bareng barang gue lo jadi kontrol. Sengen tek dan Pelajaran yeah. oh, oh. -e. ini. Oh, sapu. sapu oh, terkenal internasional lo. Jadi harutuku sastrak punya oh. poni Masjidil Haram. Hmm ya? Sip. Oh, terus terus. si, si <laughs> Repot-repot. Amin. Pire, usaha usahalan ngajimu lancar ora. alhamdulillah lancar kabeh kenapa bodoh lancar kabeh saya kerja apa? ini aku buka cukuran Dan ini aku yang buka toko pecah belah ini aku buka I love nitrogen ini btw lantung di nerawan si Abi ani, di balik suruh, urungi, oh palingan ya sih turu, apa, apa? sih turu? di balik si re, oteh ini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 guloni rasa nadi ya Mas. Lah ngopo? Jenenge nih manis di akhir Mas. Loro Mas. Iki Mas ST, gurune sik manis e di akhir rasanya pas. Ah. Ah. Ah. Ah. Biaya kabar mundur, begitu oh, iya. susah, lho. Aku izanin rasa susah, rek. Mau mikir kue-kue kapes, do sukses, lancar pembelaan, Aku telok, nih, ya Allah, keluntang, tangan, kelantung. Uyok, lho, cik ngunit tonggoni, apa sih Marek bingung? butuh dana toh. ngomong ngomong kami siap membantu sesungguhnya kita jamaah adalah tubuh yang satu jika ada anggota tubuh yang sakit semua badan rasakannya aku bingung harus usaha apa harus pabrik yurakrasan harus bengkel apa meneh arep nyukur nyukur pisane loh nyukur wedus wedusnya mati ngonolu arab nyukur radiku tak cukur radiku, nak aku pengin cuwel ngawur, kupengin cucur. ini tonggone baik pak diku gunakan barang di sekitarmu yang iso manfaat, iso didol oleh duit, dan iso dikembangni. Josel karo yo rek yo aklasarane. Kowe kabeh koncoku ngomong ini ibu do apa? Kami siap. Cise gelas kosong ngejak cir sporah. Balek. Ayo rek, balek. Oke Bos. Oh, yo. Ton. 2 hari siap kirim. Kirang Ton. Tom Oke. Halo? Ya, Bos. Oh, dari Filipina. Yo, sip. Seminggulah, seminggu lah seminggu Seminggu ngkas Saya kirim Oke oke oke Amin